Hai, Mama dan Una. Sekarang kita mau uh, bermain apa? Gak bermain sih. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, Kak Ya. Yeah. Bertanya-tanya. Ah, mm. <laughs> Dede mau ikut. Oke, okay, Dede di sini kalau mau ikut. Mm. Mau baca buku? Ini. Oke. Okay, Nih. Buku fakultasnya. Jadi. Uh, kita ngobrol-ngobrol kartu-kartuan oh, kartu ini, loh. Hmm. Kartu-kartuan ini oke. Okay, iya, Mama punya uh, ini beberapa pertanyaan. Jadi, kan uh, ceritanya Mama kan ikut coaching uh, di rumah inspirasi, kan? Coaching untuk um, apa sih? Untuk mempersiapkan diri saya sebagai orang tua, Shhh. mendampingi anak yang homeschooling. Nah, salah satunya tuh kita dapat hmm. apa? Eh. Inilah kayak. Iya, iya iya iya oh ini, ini mau ngomong ya. Jadi uh, disitu tuh ada uh, ide pertanyaan untuk anak. Jadi kan kita sebagai orang tua itu kan kadang suka kehilangan apa ya? Bukan kehilangan sih. Uh, kekurangan ide untuk memulai percakapan terhadap anak gitu. Mulai percakapan sama anak gitu. Eh gimana sih? <gat> Enggak sakit. <dia. gat> ya udah kadang kita suka gitu kan, suka lupa Mau ngobrol apa ya kak anak. Sedangkan komunikasi itu penting sekali untuk membangun bonding antara anak dan orang tua gitu. Jadi kalau misalnya kita kehilangan ide atau kekurangan ide pertanyaan, nah, itulah ada eh, apa beberapa ide pertanyaan dari uh, Rumah Inspirasi <laughs> di websitenya jadi yang bisa aku print dan aku tanya-tanya ke anak gitu karena dia suka juga sih ditanya-tanya anaknya kan agak-agak uh, narsis ya <laughs> narsis gak sih aku yeah. <laughs> ya kayak ditanya-tanya terus gitu jadi ya udah deh uh -huh. mau kamu mau mau ditanya mama berapa pertanyaan <laughs> 10. 10 dulu oke okay. ini ada kartunya ya kartu ada yang dulu. gede ada yang gede yang kecil aja dulu itu kalau itu games pertanyaan eh, apa permainan permainan kita mulai juga. yang ini iya. aja ngobrol-ngobrol iya. Nah, kamu pengen ditanya 10 pertanyaan kan iya. nah di sini ada iya. banyak eh, pertanyaan gunting. yang udah ide pertanyaan yang udah mama gunting 10. Jadi 10. nanti launa milih sendiri mau ditanya apa. <laughs> Ih bukan itu. <laughs> oke. Okay. Kamu ambil 10. Bisa kan hitung sampai okay, 10, oke. Okay. Ambil 10 pertanyaan. Tuh disimpan, terus ada lagi. Oke, okay, 2. 3, 3 oke. Okay. 4. Oke. Okay. Hmm eh salah dong udah 6 oh, iya, 6. 6. 6 7 8, 8. 9 10, 10. Oke okay. kamu udah ngambil 10 ya iya. Coba kita hitung lagi 1 megang warna pink hitung pink? dong 2 3 4 empat lima lima enam enam tujuh tujuh lapan lapan 9 10 Oke okay. sekarang mau tanya ya kamu siap untuk 10 pertanyaan ini menjawab 10 pertanyaan ini bener ya. Oke okay. kita mulai dari sekarang pertanyaan pertama apa pengalaman yang sangat memalukan apa, dalam hidup apa, apa, apa, kamu yang paling unat men? Dibilang di Cece udah punya sepatu baru ya jadi <tuh> <gak> malu. Oh <tuh> gitu misalnya pakai pakai sepatu baru terus main terus sama temennya dibilang Cece sepatunya baru nih <tuh> kenapa kok kalau dikitin malu <tuh> kenapa? kalau ya, malu <laughs> kalau malu Una nanggepinnya gimana ketawa <laughs> oh, ketawa ini jangan jauh-jauh nanti gak terlihat eh, eh. eh. eh. oke okay. udah pertanyaan pertama udah ya kejawab ya pertanyaan kedua Satu. apa yang membuat kamu merasa dicintai eh disayang, disayang yeah. terus main, yeah. bersama. Oh -oh, yeah. main bersama, main bersama, yeah. main bersama siapa? Main bersama teman. Mm -mm, merasa dicintai ya terus apa like. lagi? Sudah itu dah. Terus? Ya, terus dia main sepeda sama temannya. Main sepeda sama temennya Terus kalau kalau yang membuat Una merasa dicintai sama orang tua, sama mama, sama papa, sama dede apa? Uh, mama masak enak, terus Una Una makan tuh enak banget Oh, merasa dicintai ya, kalau mama masakin masakan yang enak dan sehat buat Una Terus kalau da dari papa? Kalau dari papa, papa kasih hadiah, Una jadi senang Oh gitu, emang papa suka kasih hadiah apa? suka password kecil emang sekarang belum nggak pernah kasih hadiah nah <laughs> oke okay. pernah kalau hmm. kasih hadiah sebungkus apa tuh sebungkus apa tuh itu Enggak. itu kuda poni oh waktu oh neng inget waktu umur 3 tahun atau empat tahun ya pernah sama papa dikasih surprise ya, gitu sama, ya. sama kuda poni sama omku Om kamu siapa Om kamu namanya Om Zan Oh Om Zan iya Una punya Om waktu itu beliin Una unicorn ya yeah. oh, dia tuh paling suka unicorn ya yeah. terus <laughs> lanjut Pertanyaan tiga yeah. Oke okay, pertanyaan ketiga Oke okay. jika Launa bisa menciptakan sesuatu apa yang ingin Launa ciptakan Ya. Ayo kalau misalnya Una bisa ngebuat sesuatu nih Una tuh pengen banget ngebuat apa gitu Una suka bikin celengan Bikin celengan? Bikin. sih tau ya Bikin celengannya nih Oh bikin celengan sendiri bikin celengannya, celengannya bisa dibuka Wow Jadi bagus ya. banget Jadi Una suka buat celengan? Iya Oh ini buat sendiri ya? Iya gambar unicorn. Ya, soalnya, soalnya itu teman aku punya kayak gitu, jadi aku bikin sendiri. oh jadi tiru ya, tiru temennya ya. tapi kalau hal lain yang belum pernah Una ciptakan, Una mau bikin apa? Hmm, belas pak, bikin gambar, gambar di situ tuh, di situ. oh gambar, gambar-gambar gitu yang menciptakan gambar-gambar ya. oke, okay. next. Hal apa yang sangat kamu kuasai? Kuasai itu Kuasai itu yang paling kita bisa lakukan. Kreatif, main sepeda. Main sepeda. Kreatif, main sepeda. Kreatif itu apa sih maksudnya? Kreatif itu bikin. Bikin kayak calengan, Oh. Terus lombar. Bikin -bikin ya. Handmade gitu ya. Gitu ya. Terus Beres-beres juga. Oh, yang paling kamu kuasai berarti main sepeda, Una pintar. Ya. Terus sepedanya dua 2. Wih, hebat. Terus bikin kreativitas ya. handmade gitu ya. Terus apalagi dong, Una bisa nah, patu roda bisa nggak Bisa. Sepatu roda juga bisa. Ya, tapi harus di harus yang tempat halus. Oh jalannya harus iya. yang licin gitu ya Iya harus yang licin Kalau yang keras malah jatuh Oh gitu <laughs> seperti lembut banget ya. Oh gitu Pertanyaan keempat ya tadi ya iya. Sekarang pertanyaan lanjut Pertanyaan kelima Iya Oke okay. Hal menyenangkan apa yang terjadi hari ini? Uh, seru Iya seru apa? Seru. <laughs> Tidak, hari ini menurut Una kegiatan apa yang paling menyenangkan hmm? untuk Una? Hmm? kreatif kreatif apa? Una bikin apa hari ini tadi? Oh, oh, tadi itu cuma lagi apa? lagi apa ya? belum ngapain ngapain? Una lupa ya? Tadi? ini tadi ngapain? jadi kan kita memasak bersama. iya. nah itu Una seneng nggak? Senang. bikin apa sih tadi kita kita <kuh> tuh tadi bikin Di Sol mayo iya <tuk> tadi Una belajar bikin bisol mayo dan Senang nggak hari ini bikin di Sol mayo sama dan senang. tadi rasanya gimana kayak enak enak banget tadi kita udah makan bersama ya kak <tuk> ya oke pertanyaan berikutnya siapa teman yang kamu sayangi dan sekaligus menyebalkan kamu sayang tapi dia nyebelin tapi kamu sayang uh, Keisha Keisha tapi dia masih kecil Keisha ya oh, Keisha. aku yang paling suka tapi dia malah nyebelin aku malah marah marah terus ininya nyebelin <tid> tapi Una sayang Iya itulah sahabat sama Keisha sama Keisha Keisha dia cowok yang Keisha tuh dia cewek oh iya dia tapi case walaupun uh, senyebelinnya teman kita kita tetap sayang ya iya. karena kita bermain dia, bersama kalau aku sih. ajak nari, dia malah gini siapa itu? Gis. oh ngeledekin Una ya? Iya, Una suruh, suruh gini malah dia gini <laughs> pertanyaan berikutnya hmm. Wah. tempat indah apa yang pernah kamu kunjungi? eh uh. Gunung ke gunung gunung apa? Gunung gunung yang yang kita camping itu. Oh, ke Ciwidey Ciwide. ya. Kita waktu itu pernah uh, nginep di villa Argapuri ya. ya. Ciwidey, iya, ada rumah-rumah orang itu. Orangnya punya rumah banyak, mm -hmm. tetapi cuma satu orang ya. Tapi terus kita pinjam rumahnya ya. itu, cottage-nya terus disitu emang tempatnya indah ya. Iya kenapa Indah? Indah soalnya sedih? Hah? terus. Iya terus? terus kayak di salju. Oh dingin. terus yes, banyak pohon yes. oh. Yes. oh gitu ya mas Dek ya. Bisa lari lah. Dedek yes. juga suka. Tapi, ini sakit hidungnya Ini pas lari-lari itu ini kecetit. Enggak oh enggak murah kecetit. Ya yes. ularan. Yes. Yes. Oh, lah kecetit toh. udah desuk. Oke. Okay. Dede baca lagi baca diri baca besar mengalari lari di aku <laughs> oke okay, pertanyaan berikutnya apa hadiah terbaik yang pernah uh, launa uh, dapatkan uh, sisir. Sisir? sisir sisir sisir apa sisir itu. oh sisir ini unicorn. ini hadiah apa sih hadiah sisir oh, unicorn, unicorn. <laughs> emang kenapa una suka ini ada rambutnya iya Soalnya una suka banget Kebanget ini hadiah dari siapa sih? Nah, hadiah dari papa. Oh. Terus terus ini aku dapat pom dari papa. Oh, dari papa juga. So. Eh, ini hadiah terbaik. Ini hadiahnya dapat karena apa? Karena ulang tahun. Oh, ulang tahun nonton ke berapa? Oh, ulang tahun ke-6 uh, ya? <laughs> ke kemarin bulan Juli um. ya. Iya ini dompet. Oke, okay. pertanyaan berikutnya, Wah, kita punya dua pertanyaan lagi nih. Warna kuning dan warna pink. Okay. Katakan sesuatu tentang diri kamu yang mungkin tidak mama tahu. Hmm. Uh, sesuatu tentang diri Una yang mama belum tahu nih tuh pernah kuburin main Udah kuburin korek orang. orang Orangnya udah gak suka korek oh, ya. orang, Korek siapa? Iya orangnya tuh Orangnya tuh gak suka koreknya Terus dia jatohin aja dibuang Terus Udah kuburin ke tanah Pas dibatasi ya Karena ini udah Udah diburuin Kau oh, oh, Udah pernah ngubur korek orang yang dibuang lo ya. kubur di mana Kubur di batas Oh, di diberi oh, waktu Una tinggal di perumahan sebelumnya ya? Iya, rumah dulu. Oh itu. Tapi kalau sesuatu tentang diri Una yang Mama nggak tahu tuh apa? Kalau oh, itu kan sesuatu yang pernah Una lakukan, tapi Mama nggak tahu. Kalau ini tentang diri Una, misalnya Una pun, Una bisa apa gitu, atau Una pernah apa gitu, atau yang Mama nggak tahu foto diri Itu doang. Oh, itu doang. Oh, ya udah berarti sekarang mamu udah tahu. Apa, Dek? Nih, sisir. Eh, sisir unicorn. <laughs> hmm, hmm. Pertanyaan terakhir. Apa pencapaianmu Apa? tahun ini? Apa?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 Di, dikasih jawaban sama Tuhan dikasih jawaban apa jawaban Tuhan tuh sayang sama aku oh dikasih jawaban sama Tuhan misalnya aku suka suka meditasi <tuh> lagi ketemu sama Tuhan oh my god anakku dik banget ya spiritual <tuh> pencapaian terbesar tahun ini adalah tadi diberi jawaban sama Tuhan yeah. Oh my god Oh anakku <laughs> Emang Una sering ngobrol ya sama Tuhan ya yeah. Ngobrol terus Una dikasih jawaban yeah. oh, Oke okay. sip Oke okay, itu tadi 10 pertanyaan yang udah kita tanya-tanya ke Una oh. Ya gitulah guys Jadi uh, ide pertanyaan ini tuh uh, bisa Memancing kita untuk berdiskusi sama anak. Eh Ini mengetahui anakku, <laughs> atau bikin kita mengenal anak lebih dekat. Gitu kan? banyak hal-hal yang ternyata yang belum kita ketahui dari dia. Gitu terus, kadang dari satu Apa? Apa? Uh, pertanyaan ini aja bisa memicu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bener-bener gak sih ngobrol hari ini sama Oke. Okay. Kita closing dulu ya, sampai ketemu di vlog. Udah, selanjutnya, Una si anak homeschooling oh. yang sangat apa, sangat pintar. Oh, sangat pinter. Bye bye, heart